from the door. Ulang <muching> kali kau menyakiti Ulang kali kau hianati sakiti Ku akui Sungguh beratnya Meninggalkanmu Ku pernah ada Namun harus Aku lakukan Karena ku get you was I get down.